Halo teman-teman gua lagi di hutan pinus mangunan nih ini pintu masuk jadi kita mau masuk dulu beli tiket ini harga tiketnya 3 juta eh 3000 ribu. 3000 ribu. Oke kita masuk dulu Spiro, mbak 4, 12 ribu. 12 ribu. Ya. Ya. Oke teman-teman ikuti terus perjalanan kita di pinus bangunan kita akan nerbangin Drone dan bikin video senematik Oke okay? jangan lupa klik like dan subscribe Aku